tidak tidak untuk diri sendiri kita doakan mereka prosesnya sudah dijerah dalam waktu yang lebih panjang tapi sekarang mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa membuat karya terbaik buat masyarakat mungkin khususnya sekarang ada beberapa anak yang ingin dan juga ya, ada program saluran dan sekarang kita akan mendapatkan nanti dari salah satu ustadz yang sudah ya, teman di Kota Bandung Amerika, SMP, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita Bersiap menghadapi Ramadan, NATO lebih baik mengurusnya dan juga kita sama satu, kita mundur lebih baik lagi itu. Harapnya ke depan, Pak, ya. tentang NATO sendiri? Ya, uh, NATO uh, harapannya memang mereka bisa menjadi uh, duka dari para pengajar. Karena mereka pelaku awalnya, pelaku kriminal sudah jatuh di mereka ya. tapi mereka sudah hijrah, sudah tobat. Tidak bisa tutup mata di sekitar kita ini di Kota Bandung. Banyak orang yang sudah juga coba-coba, kan? -coba, gitu, atau mungkin sudah keenakan dengan perilaku yang tidak baik. Nah, Mudah-mudahan teman-teman dari NATO mereka bisa bercerita lebih banyak dan mengingatkan bahwa sudah saatnya sekarang hijrah. Umur nggak tahu kapan. Dan yang penting mereka tidak merusak diri yang juga merusak masyarakat sesungguhnya gitu. Jadi kebiasaan yang buruk apalagi sudah pada kriminal, narkoba, itu kan bukan hanya merusak dirinya saja ya, merusak masyarakat, merusak keluarga. Mudah-mudahan lewat yayasan atau ini makin banyak orang yang awalnya belum hijrah bisa ketarik gabung dengan NATO dan kita lebih baik fokus dengan kegiatan yang positif aja. Insya Allah atau bisa melakukan itu dan kita harus dorong, harus support narkoba ini agar kriminal di Kota Bandung, orang-orang yang ketagihan dengan narkoba itu mudah-mudahan bisa terhindar di sini. Ada support dari pemerintah sendiri nggak Pak untuk narkotik sendiri? Pemerintah kemarin baru membuat sebuah perda diantaranya terkait dengan undang-undang apa e, perda terkait dengan narkoba diantaranya. diantaranya. Nah ini. E, 6 bulan yang lalu sudah dikepalu Mudah-mudahan tahun depan Itu bisa diimplementasikan Ini juga bagian dari e, kepedulian Kota Bandung nah, Mudah-mudahan ada istilahnya di kelurahan itu bersinar, ya istilahnya program untuk sosialisasi terkait khususnya ini Makobat, ya khususnya. Nah kalau yang terkait dengan kriminal, memang uh, kita tidak bisa sendirian. Uh, kemarin Kota Bandung pernah disebut Godam City ya. Nah mudah-mudahan Polres juga bisa berpindah tegas kalau sudah keterlaluan saran kami sih tembak di tempat ini sebagai sok terapi aja ya kalau tidak demikian uh, kriminal itu merasa lebih leluasa ini dengan penekanan dari DPRD dan pemerintah alhamdulillah kalau malam-malam sekarang uh, tim dari kepolisian sudah mulai apa patroli lagi sebelumnya sempat kosong ya dulu ada tim prabu ya. tapi sekarang dengan patroli-patroli itu mudah-mudahan ya kriminal yang ada di Kota Bandung bisa terminimalisir dan secara sarana prasarana juga infrastruktur kita juga mengeluarkan beberapa smart CCTV ya jadi uh, biasanya ada CCTV tapi tidak terlihat secara jelas nah, dengan smart CCTV ini Uh, sampai dengan jangkauan tertentu itu menjadi cukup jelas ini sebagai antisipasi saja ya tapi alat kan hanya alat yang gitu. yang paling penting bagaimana manusianya siap terus perdebatan saling-saling. kedua mungkin ya serang kedua itu tadi kita tuh kita 50 puluh juga lima puluh cuman uh, penampilannya ada batas tanggal 20, jadi kita ditutup aja tanggal. itu penonton pada nah makanya untuk kedepannya kita akan dipikir lagi, berusaha lagi, berusaha lagi, tapi saling berusaha ya. Kalau kalau kita kita doanya dari semua teman-teman media juga, youtube juga, juga dan teman-teman uh, semuanya dari yayasan uh, mungkin melibatkan itu siapa naja siapa? Melibatkan apa aja selain kegiatan ini? Selain dari panitia melibatkan siapa ada sponsor apa? Oh, ya alhamdulillah kebetulan uh, di sini juga kita ada sponsor dari rumah sakit Islam itu semua free gratis terima kasih uh, rumah sakit Islam dan jangan uh, lupa juga ini dari Raden Group. Uh, Raden Group saya uh, Bapak Haji Uji uh, itu uh, sangat support sekali saya bayar tiket dan ada juga Imam juga di sini, ada juga. Ambulah, uh, buat. Ini kegiatan pertama, Pak. Uh, yang ini dilapkan. kalau Surat Terang Masal yang pertama. Ada berapa banyak uh, orang -orang yang dari wilayah sini, apa dari luar Kota Bandung? Ini dari luar Kota Bandung atau dari wilayah sini kita uh, ada yang terus ya? uh, juga, uh, ada juga, ada. Jadi kita uh, bebas uh, mau siapun yang mau senar, yang mungkin kita ajak sini uh, apa, termasuk ingin berterus. Maut ya. Maut ya. Ada berapa peserta Pak? Untuk peserta Awal sekarang ini yang di kita nanggu ada berapa? Yang di hitam ya? ya. Yang itu kan dari kan. sarangan uh, anak yatim atau bebas masyarakat? Bebas. Pak satu lagi e, dengan adanya judul minat masal ini dari teman-teman yang tobat gitu ya, tobat apa namanya? Terapi tobat. Nah itu. Apa yang melatar seperti itu? Mungkin uh, kita belajar ya, belajar untuk membuat kebaikan Atau kita juga di sosial juga terlalu lemah Mungkin ada ide Sebelum hmm. juga kita uh, berdoa-doa-doa-doa uh, uh, atau teman um, uh, Waktu kemarin uh, kita bikin uh, Apa namanya itu Bersama sama anak-anak oh, teman uh, Nah ini mungkin kita uh, kepikiran sama Panditia Internato uh, ke, untuk berkomendasi acara program. Jangan terima kasih atas yang kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Saya ini hanya apa untuk untuk menciptakan citra positif di mata masyarakat. Kita kita mengenalkan mengenalkan bahwa dengan adanya yayasan ini, e, terkait visi misinya. Jadi visinya itu bukan hanya sekedar visi belajar, tapi lebih merealisasikan visi misinya juga, kan? Tapi dengan wujud prestasi. Nah untuk divisi divisinya sendiri kedepannya juga kita ada pelatihan pelaksaan. Pembinaan, edukasi dan segala macam nah, karena sharing zaman yang sudah berkembang, dan berkembang dan mindset itu yang akan kita ubah. Jadi di sini lebih kooperatif, kreatif, edukatif dan lebih inovatif. Dan harapan harapan depannya itu bisa mencipta apa mencerita generasi yang jauh lebih baik nah, selain narapidana atau sendiri ini kan identik dengan napi ya tapi sebenarnya tidak selama kita mau berusaha uh, mau lebih baik yuk kita bareng-bareng satu kali dokumen macam berubah di sini kan nah, untuk kedepannya juga kenapa ada kantor hukum ada ada dan segala macam itu maksud tujuannya ketika para napi bersilangan dengan hukum bahasan dengan kasus hukum tapi di sini kita didik Dan mereka berupa, lebih paham lebih ada macam biar mereka jadi lebih baik dan nantinya akan dimiliki sebagai para dan segala macam bisa menyelesaikan tugas Bapak dengan undangan di sini Bapak sebagai anggota dewan juga ya di Kota Bandung kesan dan pesan Bapak untuk acara ini bagaimana Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena dengan NATO ini ya Narapidana Taubat ini bisa mengadakan ini terus aja ya, Masya Allah ya eh, sangat luar biasa karena walaupun bagaimanapun beberapa anggota NATO ini kan ya tanah kutip eh, berasal dari kelompok yang sempat dulu ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan, tetapi bisa mengadakan acara tablik akbar, bisa mengadakan acara suratan masal. Jadi terserah aja saya kaget, saya eh, takjub, bisa berbalik arah menjadi manusia yang bermanfaat buat masyarakat sekitar. Jadi nato ini. Eh, mungkin mengacu kepada konsep Khairun Nas dan Nas mungkin semua anggota Nato pengen bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat karena sebaik-baiknya masyarakat yang berguna dan berempat buat masyarakat lainnya. Nah, juga mungkin acara ini diisi oleh Tausiah, saya lihat ada serempet PPNI sebentar lagi. E, jadi apa namanya? Apalagi ini di bulan Saaban ya, Rajaban. Jadi Alhamdulillah mungkin sekarang semua anggota-anggota ini sudah melaksanakan sholat dengan istiqomah Sedangkan mungkin sholat ini adalah merubah e, manusia Kalau sholat terus-menerus, insya Allah tidak akan lagi melakukan dosa-dosa yang pernah diperbuat di masa lalu Kedua juga mungkin acara ini juga bisa menghapus ya Menghapus image-image masa lalu yang ya mungkin agak sedikit tanah kutip lah, gitu. Bapak lagi. Bapak ke depan Pak Bapak Satu sendiri. Ya saya berharap bahwa NATO ini, ini menjadi suatu agenda rutin untuk acara ini. Kalau bagaimanapun, kalau kita pengen eh, sukses dunia akhirat ya perlu dekat dengan beberapa ulama, karena asal ini pasti ribet. Saya lihat tadi ada beberapa DKM, beberapa tokoh Komisi yang diundang di sini, otomatis lingkungan semakin baik, otomatis orang itu akan terbawa baik kan, seperti itu. Jadi saya berharap ya acara ini bisa rutin diadakan oleh pihak Nato e, karena kita semua pasti tahu bahwa dengan acara ini otomatis akan melekatkan hubungan kekeluargaan di antara anggota keluarga itu sendiri dan juga hubungan ke masyarakat akan lebih baik karena, oleh bagaimanapun, kalau orang penghidup sukses itu harus punya lima kesadaran, pertama alwaiu adini. Ad sedang beragama, otomatis dengan mengadakan rasa ini berarti Nato ini semuanya sudah sadar bahwa kita sedekat harus mengenal, harus melacakan ibadah karena satu bentuk ibadah membantu masyarakat yang tidak mampu melaksanakan sunat, sedangkan surat ini adalah syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu posisi itu 80 tahun, nah ini Nato nggak umurnya berapa tahun, seperti itu nah jadi posisinya dengan sunat ini menunjukkan bahwa kita ini punya keimanan, karena sunat ini adalah bentuk salah satu fitrah keimanan yang dilakukan oleh manusia. Karena wajib dilaksanakan. Itu menjadi. Pak, mungkin Bapak akan memberikan apa himbauan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibening Kidul ini? gitu? Ya, saya sih berharap bahwa masyarakat di Cibaning Kidul ini bisa kolaborasi dengan siapapun dan mempunyai hitamnya tujuan baik ya yes, seperti nato itu tujuan baik berkolaborasi juga untuk menjaga kondisivitas mm. ee, membahu mencegah tindakan-tindakan anarkis mm. ya selalu tadi saya bilang pertanyaan pertama alwayu adini keselamatan mm. beragama kedua alwayu al ini kesadaran untuk ilmu ketiga alwayu al, al watoni keselamatan mm. untuk berbangsa dan bernegara keempat alwayu Ad islami dan bermasyarakat seperti ini. Hmm. Yang kelima alwayu anidomi. Seharusnya untuk berorganisasi. Ya ini atau kan yang kelima hmm. seharusnya berorganisasi. Oke okay. siap terima kasih pak cukup. Oh.